Tambang. film gadis berwajah seribu rilis pada tahun 1986 kategori aksi sutradara Ratno Timur Para pemain Beri Prima, Dana Kristina, Advent Bangun, Mutar, Hari Kapri, Farida Pasha Gadis cantik seorang penyiar sebuah radio swasta diberi kepercayaan untuk menyimpan sebuah jimat berbentuk kalung batu merah oleh satria seta seorang toko hitam yang bertapa selama 30 tahun untuk mendapatkan kalung ingin memilikinya. Foto, benda ini tidak akan kuserahkan. Satria seta menerangkan bahwa benda itu menjadi rebutan berbagai golongan karena berkhasiat memberikan kekuatan dan kekuasaan. Tak terhingga pada siapa saja yang memilikinya Maya harus menyimpan dan menjaga kalung tersebut dan Satria Seta selalu mendampinginya Maya tidak kuasa melawan pengaruh Satria Seta hingga dia melakukan apa yang diperintahkan Satria Seta <tuh> Bila Satria Seta menyalurkan tenaga dan kekuatan ilmunya secara gaib, Maya berubah menjadi terampil dalam berkelahi satu hal yang tidak dikuasai oleh Maya selama ini. Satria Seta mempergunakan Maya tidak hanya untuk menghancurkan lawan-lawannya, tapi juga sebagai pemuas nafsu. Ayah menceritakan semua yang terjadi mengenai kalung pemberian Satria Seta Satria Seta marah dan tanpa memperlihatkan dirinya memporak-porandakan kamar Maya Maya hanya dapat menangis dan meminta maaf pada Satria Seta Barulah Herman tahu kalau Maya ada dalam pengaruh jahat seseorang dan harus ditolong Herman membawa Maya ke dukun Pak Tua yang tanpa sepengetahuan mereka ternyata sesepuh salah satu sindikat yang memburu kalung batu merah bagi dukun Pak Tua, kedatangan Maya merupakan peluang bagus untuk mendapatkan kalung itu. Maya dibelenggu, dibuat kesurupan untuk mencari tahu siapa yang ada dalam jiwa Maya lebih baik kalung batu merah itu kau serahkan padaku daripada menjadi malapetaka bagi yang ingin memilikinya kau butuh benda ini tidak akan kusera selagi Maya pingsan dan Satria Seta masih dalam belenggu mantra atas perintah dukun Pak Tua Kohar CS menggeledah rumah Maya mencari kalung batu merah tapi mereka dihajar oleh si hitam Pawang muda dari negeri dasar bumi yang tidak rela kalung itu jatuh ke tangan orang lain Si hitam juga kemudian membinasakan siapa saja yang memburu kalung batu merah Perebutan kalung batu merah itu tepat membuat polisi sibuk Letnan Rahman dan anak buahnya terus melacak adanya korban-korban pembunuhan misterius Sampai terbukti bahwa salah seorang yang terlibat adalah seorang gembong penjahat yang banyak merugikan masyarakat dan negara Setelah melalui perkelahian yang dahsyat dengan mengeluarkan tenaga dan ilmu Simpanan masing-masing si hitam berhasil mengalahkan Satria Seta dan menguasai kalung batu merah tapi si hitam menjadi takabur bahwa masih ada yang maha kuasa di atas segalanya Akhirnya si hitam musnah disambar petir dan kalung batu merah kembali ke dalam pelukan bumi dengan kalahnya Satria Seta Maka maya terbebas dari pengaruh jahat dan kembali menjadi gadis yang lembut penuh pesona